Mario Teguh Baru melaporkan Dedi Corbuzier Liputan6.com. Jakarta, Mario Teguh beserta kuasa hukumnya, Vidi Galenso Syarif resmi melaporkan Dedi Corbuzier ke Mapolda Metro Jaya. Jakarta, Rabu, tanggal 16 bulan 11 tahun 2016. Pelaporan tersebut atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sebelumnya. Pihak Mario Teguh sempat mengembar gemborkan akan melaporkan Dedi Corbuzier dan acara yang dipandu pria berkepala plontos tersebut hitam putih. Namun hal tersebut baru dialaksanakan kemarin sore. Apa sebabnya, ya, begitulah, ya, suka-suka orang, dong, itu kan delik aduan, bukan pidana umum, kata Fidi Galenso Syarif ketika dihubungi melalui telepon, Kamis, tanggal 17 bulan 11 tahun 2016. Baca tuh Instagramnya Pak Mario, jangan nyombongin orang yang berdiam, karena orang yang berdiam itu siapa tahu lagi siapkan menu makanan, sambung Fidi Galenso Syarif. Vidi Galenso Syarif mengaku tak mau sembarangan melaporkan seseorang, diamnya dia dan Mario Teguh selama ini seolah tengah mempersiapkan banyak hal untuk memperkuat proses hukum, nanti semua kena. Itu semua kena, kami nggak perlu bikin laporan macam-macam, banyak-banyak satu laporan yang kemarin itu, semua yang terlibat di dua acara itu akan kena, termasuk provokatornya dan segala macam. Semua kena, kata Fidi Galenso Syarif sebelumnya, Rabu, tanggal 16 bulan 11 tahun 2016. Mario Teguh bersama Fidi Galenso Syarif mendatangi Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Hari ini kami, Pak Mario laporkan Deddy Corbuzier di dua acara, satu di hitam putih dan satu website di Perduit Dedi, ucap Fidi Galenso Syarif usai membuat laporan. Mario Teguh melaporkan Dedi berdasarkan pasal 310, 311 KUHP dan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang fitnah dan pencemaran nama baik berdasarkan nomor laporan LP 5636 C 2016 PMJ Ditreskrimsus. Surat tersebut telah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Deddy Corbuzier terlibat dalam konflik Mario Teguh yang dianggap tak mengakui Aryo Kiswinar sebagai anak. Melalui acara yang diasuh Deddy, hitam putih dan diperwit Deddy, Aryo Kiswinar berbicara belak-belakan mengenai hubungannya dengan Mario Teguh. Mario Teguh resmi laporkan Deddy Corbuzier Liputan6.com Jakarta Mario Teguh beserta kuasa hukumnya Vidi Galen Soefri resmi melaporkan Deddy Corbuzier Presenter acara Hitam Putih ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, tanggal 16 bulan 11 tahun 2016 Hari ini, kami, Pak Mario laporkan Deddy Corbuzier di dua acara, satu di Hitam Putih, dan satu website di Perwit Deddy Ucap Fidi galen Syarif Usai membuat laporan Mario Teguh melaporkan Deddy berdasarkan pasal 310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 LP-nya sudah jadi nih, fitnah dan pencemaran nama baik. Nanti kelengkapannya terpisah. Ya, sambung Vidi Galenso Syarif sebelumnya. Pihak Mario Teguh kesal dengan Dedi Corbuzier yang menayangkan wawancara dengan Aryo Swinar di acara Hitam Putih. Mario Teguh menginginkan agar Deddy Corbuzier terlebih dahulu izin kepada Mario Teguh sebelum mewawancarai Aryo Kiswinar. Mario Teguh juga beranggapan kisruh antara dirinya dengan Aryo Kiswinar. Pria yang mengaku tak dianggap anak oleh Mario Teguh menjadi konsumsi publik lantaran acara talkshow yang dipandu oleh Deddy Corbuzier itu. Pasalnya. Mario Teguh merasa kasus antara dirinya dan Aryoki Swinar adalah kasus yang private.